serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar list lah tentunya menemani santai siang kalian saat ini, kami akan memberikan informasi terbaru sahabat yang langsung dari turkini seputar ditolak kesayangan kita Kabar pertama persahabat kita lihat aja di sebuah unggahan spesial banget di persahabat ya Alhamdulillah ada sebuah unggahan dari lesat kendari 01 ini rating persahabat ya. rating TV tanggal 26 Oktober 2021 untuk sinetron jodoh wasiat Bapak-bapak kedua di Antv ini diurutan ke-16 persahabati ya Alhamdulillah Semangat lagi kita nontonnya, yuk buktikan bahwa kita tetap kompak selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Ada sebuah kalimat kita juga yang dituliskan oleh Leslar Kendari Alhamdulillah semangat lagi kita nonton JWB Popos Posisi udah kelihatan setelah beberapa hari entah kemana Semangat, yuk kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita dan kita lihat juga persahabat ya dalam postingan tersebut Tentu banyak dibaca di komentar Salah satunya dari akun elvianti 27 Ayo kita naikin terus rating JWB Sambil Take Iqbal balik ya guys Semangat yuk kita Tentunya harus support yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat juga Persahabat keunggahan IGSnya Bang Lintar ya Mempunyai sebuah postingan video Ada Mas Gongni dan Abang ranggara syahid persahabat ya Masya Allah mereka sepertinya akan otw lagi nih Di hari ke-6 Mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan Dan selalu memberikan kabar baik Dan kabar bahagia Kita lihat juga keunggahan IGSnya Bang Adlin Persahabat ya Masya Allah Indahnya pemandangan ini sekitaran hotel tempat menginap Leslar, tim dan keluarga besar sahabat yang selalu saja singgah di hotel yang berbintang di negara Turki. Luar biasa, sungguh indahnya persahabat ya. Mudah-mudahan, tentunya keindahan juga selalu diberikan. Dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat Kita ke lihat keunggahan ig nya Raja ini. Di ini Disini memposting sebuah postingan foto Kakak Bilar sambil ditutupi di mukanya Persahabat ya dan perhatikan Ada sebuah kalimat Pertanyaan, tanyakan sesuatu pada saya Katanya itu persahabatnya yang ingin bertanya Kepada Raja travel Tentu harus dan dikirim persahabat yang pertanyaan kalian nih, Masya Allah banget ya mudah mudahan saja kita dikasih kejutan cidotan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky gilat dan berikutnya perhatikan juga persahabat ya di postingan ini tuh Masya Allah ini cute-cute banget ya tim Lestland Entertainment selalu saja membuat bangga dan bahagia dan perhatikan di postingan Video ini persahabatnya kalian fokus dengan siapa tuh kalau bang ini sama gaya bang Aril persahabat ya <gayal> ini cute banget nih gaya bang Aril masya Allah mudah-mudahan saja selalu sehat pokoknya tahan henti-henti mendoakan yang terbaik untuk idola tim dan keluarga besar momen ini juga diunggah oleh akun Lesti skor video kalimat caption pun dituliskan dari kelima orang ini mimin cuma fokus ke tasnya om boril bukan sih katanya tuh hashtag leslar hehehehe <laughs> kita solvok sama gaya bang boril aja persahabatnya melehai banget nih mudah-mudahan saja tentu selalu memberikan kebahagiaan dan kejutan cidukan-cidukan vitamin langsung dari Lesti dan bilar dan untuk kabar ke selanjutnya, persahabat ada kabar terbaru nih, kita lihat kerja persahabat ya, wow, ternyata Leslar tim dan keluarga ini sudah lanjut trip persahabat ya, jam 9.41 nih waktu di Turki, tanpa cidukan kita langsung melihat tim bergerak persahabat ya, otw kembali mudah-mudahan saja lancar dan mudah-mudahan selalu diberikan kebudahan. Postingan ini diunggah kembali oleh aku Lesty Biler Video. Ada kalimat Kelson yang dituliskan dalam postingan tersebut, langsung jalan, gak ada cidukan guys, kasihan deh lo, hehehe, <laughs> stek lardu, kasihan deh kita persahabat ya, tanpa cidukan mereka langsung otw jalan persahabat ya, Tetap kita pantau, mudah mudahan saja ada kejutan cidukan vitamin manja dari idola kita. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada informasi terbaru juga nih bahwa Lesti, Bilar dan tim keluarga besar ini melintas di perbatasan laut Yunani dan laut Turki Persahabat ya Masya Allah Heavy holiday mudah-mudahan saja tentunya ada kabar bahagia yang kita dapatkan Ada kabar baik yang kita dapatkan dari dalam kita stay kasih dan menonton channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.